Ana Rasulullah sallam, mulku, les -Quran ina Jadi diantara kelebihannya surat Tabarak adalah mengungguli umumnya surat dengan kelas 70 kali derajat. Jadi keunggulannya surat Tabarak itu bi di uh, bawah surat-surat yang lain udah ini surat tabarok agak panjang Tapi Alhamdulillah dari semua itu Surat tabarokku kalahin Jadi ini nikmat terbesar kita Karena nggak perlu tabarok saiki porsi ini diturunkan Jadi apa? Kulhu Makanya banyak traweh main apa? Kulhu Itu bukan cari cepet Itu dalile musal salila Jadi ada sahabat Itu kalau ngimami main kulhu di Indonesia masih mendingan kulhunya rokaat kedua, ya. itu enggak sahabat ini rokaat pertama ya kulhu kedua ya kulhu masih mendingan di Indonesia dipakai selingan rokaat kedua. Singkat cerita sahabat yang makmum ini lama-lama mangkol, matur ya Rasulullah, ini orang yang kau pasrai jadi imam itu sering main kulhu. Akhirnya Nabi memanggil, ya fulan, kenapa kamu suka baca kulhu? karena dalam surat kulhu itu semuanya menerangkan sifatnya Allah Ta'ala maka saya suka itu Nabi saat itu juga dapat wahyu ya Muhammad kasih tahu orang itu ini uhibbu. saya suka dia karena dia suka kulhu nah, itu, itu aja hafalkan itu jadi itu riwayat yang lebih menggembirakan itu. jadi ndak usah tabarak cukup apa dan itu lebih mutawatir makanya kalau legenda dunia Kiai itu kan ini ada cucunya, bukan ada cucunya Sidinali. tuh siapa yang bisa hatam Quran sekian menit yang menang si Ali, ya karena baca kulhu sampai tiga kali yang dianggap tak dilul Quran sudah sama dengan baca Quran. Jadi ini ijazah terakhir, ini jadi porsinya tambah turun, tambah turun. Saya itu suka, saya itu punya banyak penggemar lah di Jogja, di Jakarta. Memang agama ini harus mudah. Saya itu kalau baca kulhu itu sampai nangis Nangis saya bukan karena Faham atau hari itu enggak Sebaik itu Allah Masa gara-gara apal kulhu Main kulhu dicintainya Ya karena mengobohin benar-benar Yang baik Makanya saya punya teman Itu kurang ajarnya Masya Allah Kalau tes ditanya rukun Islam berapa Nawakidul wudhu berapa Mubtitahtu sholat berapa Semuanya dijawab lain Terakhir ditulis kafir Pak Sama nanya lah no Laa ilaaha illallah kafir apa ndak? Gurune bingung kan akhir. Diik kui laa ilaaha apa diik? Akhire buta dicelok. Cung waso tempiye. mana sampean wani nggaek kafir, Pak. akhirnya sudah ribet-ribet. Pertanyaan apa maksudmu? Ma'muqtilatu sholat laa ilaaha illallah. Nang gitu, age dulu Tapi jangan tirul. Lah <laughs> nah, gurune wa pengake wani kafir loh. Siapa yang berani ngelakilailu? Yo namanya sih buwaling, angin itu disurati wong tuane. Kalau nu mau sarang sarangu era itu, era kuno, jadi ijek lugu wong. Surati wong tuane, kue kag susah. Wong tuamu disurati. Tenang ya gus, bapakku buta huruf. <tul surati gus disurati, kag ngefek wong bapake buta huruf. Nah di Islam, saulang lagi di Islam. Dengan tanda kutip kesalahan-kesalahan kecil gini iku zaman Nabi, sahabatnya Nabi iku kabeh iku dadi berkah. Makanya enggak ada ilmu seberokah kayak zaman Nabi. Wong goblok wae dadi berkah. Sampai Nabi ngendikan aksaru ahlil jannah al-gulu aki-aki penduduk surga iku wong goblok. Mergo wong goblok iku piye? Apa dimangkeli iku? Iku ya gaweane pangeran. Nabi itu pernah disomasi orang goblok. Itu ya, Nabi kan cerita kiamat tuh gini gini gini gini. Yang kemarin gak jadi itu. Kau kiamat di Indonesia kan berapa kali ya? Sembilan sembilan sembilan, terus dua ribu berapa? Dua belas, terus Jumat apa kan sering mau ada kiamat tuh? Saya sering ditanya tamu, gus, nanti ini kiamat tempuh di, nanti ini nengenai barang akuan. <tuh>, Menggarwan layaklah muhaillahuk bokas pakas nak misalnya tenang ya tenang segera gue segera nah aku ga Wah segera tajak ngentai di kiamat rasidu kiamat aneh-aneh saya ulang lagi ketika nabi cerita dasarnya kiamat itu sahabat itu enggak mikir, padahal mereka orang-orang pinter si mikirnya menggesok ya rasulullah matasaan kau itu cerita kiamat terus tapi gak jelas tanggalnya, lalu itu kapan wah paget sahabat, oh, pinter juga kalau cerita itu ada tanggalnya dong. Ini kan cerita terus tapi gak jelas tanggal. Apa jamu? wong Orang jamu mangkal Nabi meneruskan, meneruskan tentang awalil kiamah masih nerangkan awalil kiamat. Tiba ini lagi. Ya Rasulullah mata sah. Sa Lalu kiamat itu kapan? Ini jadi bodoh tapi untuk ridha nyawa taklum pun. lah kadang jadi menteru benci salah. Kongkongan nih, kongkongan Pak Najib barangin akhirnya gara-gara pinter. Padahal kok ya mengbudulam um lembu swargo, ribet kan? Jadi wangi jadi wong alim. Sebelumnya kok mengbudulnya um ya melak lembu swargo. Menggelubang kedua itu pengumumannya siapa pencinta Nabi, pencinta wong alim masuk swargo. Yang pertama seleksinya agak ketat. Yang kedua itu ya mungkin belum cukup. Men. Jadi sebenarnya swargo ya ketemu nggak jelas-jelas nih, wah repot repotnya. Akhirnya ketika nabi gak jawab sahabat itu banyak yang analisis kariha kola, lam yasmak, ada yang bilang lam yasma. memang nabi tidak dengar ada yang analisis sami'a wa kariha makola. sebenarnya nabi itu dengar tapi gak suka karena pas sudah diket di diinterupsi di karena diulang-ulang lagi akhirnya sih, nah, akhirnya Arabi tadi mengulang-ulang lagi akhirnya nabi jawab karena nabi itu orang yang sangat pintar Jabe ma'atallaha kamu kok berani tanya kiamat kapan persiapan kamu apa Fawawohi <tuh> maatatullah kafiro salatin walas yaamin walakata wakata. Walakin ini uki buka. Hujam menangis sepede. Apa nabi tanya persiapan saya? Oh kalau sholat saya biasa kok Wismu, biasa kok bangga. Wes mongdesong biasa kok. Fawawohi maatatullah kafiro salatin saya sholatnya biasa kuasa biasa. Maksudnya saya wajib wajib toh lah ndak aneh aneh. Tapi walakin di uki buka. Tapi saya ini mencintai kok. Apa jawabannya nabi almaru Aman Ahad badun itu legenda seluruh dunia. Baru kayak beduin. Jadi semua orang yang hafal hadis almar mar'u ma'amanah habba atau anta ma'aman abta itu barokah tuh hal badui karena berkahnya orang bedui. Dan hadis itu mutawatir karena dikatakan nabi ketika khutbah orangnya banyak yang hadir banyak. Barokahnya orang bedui, gak desopan santun. Mujizatnya nabi seringnya gara-gara orang bedui. Nabi khutbah. Wes khutbah cerita akhirat, cerita kebaikan. Ya Rasulullah, Oh telah mohon bakas akhirat kebaikan. Sekarang itu tidak ada hujan. Halakatil amwal. Sekarang harta hilang semua. Hewan-hewan sudah mau mati semua karena apa? Kekeringan. Mohon jangan rasa bakas nikumpun jalan hutan mohon. Nabi-nabi. Langsung wawah wa Langsung hutan. Tung puras. Nah jari ulama lah. Nabi baru ada gelas. Hutan seminggu. Nanti akhirnya sapi ini aku gak mati. Hausan tapi kelendir. <San -tuh> nah, Nabi. Nah, ini ya Rasulullah Allah, orang utang, mati, saya mati tenggelam. Dungu, santai nah, itu, nanti Allahumma alal akam betapa barokanya wong desa iki orang tahu betapa Rasulullah itu sekali ngendikan alam itu harus tunduk jadi min mu'jizati Rasulillah alaihi wasallam itu sekali ngendikan alam itu harus ngikuti. Jadi Nabi misalnya ngendikan hujan, itu panitia hujan, malaikat hujan, harus nuruti. Nabi ngendikan berhenti juga harus berhenti. Makanya enak jadi Nabi itu, tapi kamu nggak mungkin sudah tutup, tidak ada mungkin. Makanya Nabi itu pernah minta dalam satu ma'ida, ya Fulan, saya ambilkan dirok Dirok itu kaki kambing yang depan, diambilkan. Ambilkan lagi, diambilkan. Ambilkan lagi ya Rasulullah, bukankah kambing hanya punya zirok dua kaki depan dua? Andikan kamu bilang iya, maka akan ada selalu di akan ada sel, akan selalu ada zirk selagi aku minta minta. Karena alam ini akan mengikuti. Jadi Nabi misalnya mau dahar gitu ya, kok Nabi nggantikan ya Jabir ini jangan kamu entas yang nentas harus saya. Ini cukup untuk makan orang banyak. Nabi sekali nggantikan cukup nasi ini punya konstitusi harus cukup karena Nabi nggantikan. Cukup itu dibaca Nabi. Beliau punya spesial. Alamnya harus nurut sama beliau. Makanya disebut buat debu al Ghazaleh, Syadani, Laqabir, risalah Semuanya itu harus tunduk. Nah, akhirnya syafaat sifatnya Nabi juga gara-gara undesodon. Saya itu pengagum Bung Budo ya termasuk hadisul Arabi dari. Ada orang desa tanya, Ya Rasulullah nanti kalau saya mati itu yang nisab siapa ya? Allah jalan. Ya wah bagus lah, terus langsung mulai bareng mulai bu, ya, abie, nabi iya Karpe, dipanggil lagi ya Arobi kenapa kamu tertawa-tawa terus pulang ya baguslah kalau yang isap Allah, selama ini hubungan sama Allah saya baik-baik saja <tuh> tapi nabi muji fakuh hadal Arabi, pinter kayak terus pernah lagi ada orang beduwi tanya hal yat ya Rasulullah apakah Tuhan itu pernah senyum? pernah tertawa? Nam Kata Nabi, ya ya pernah. lanak dimamin Robin jat khairan. Kalau Tuhan pernah tenyum, pernah tertawa, wah orang kalau pernah tertawa itu pasti baik. Ya baguslah, tidak apa-apa. Jadi makanya ini unik ya, Islam itu agama yang unik, agama yang berkah, yang alimnya ya keturunan, yang butuh juga keturunan. Karena memang agama ini untuk semua, lil alamin untuk semua. Maka kata Imam Ghazali. Allah mengutus nabi itu diutus ke raja-raja, diutus ke pedagang, diutus ke aromil, diutus ke fuqara, diutus ke birokrat, diutus ke apa saja. Ila jami'i sunu finnas ila jami' asnafin nas. Bahwa semua yang mengapresiasi kenabiannya nabi itu mulai raja, pedagang, PNS, birokrat, orang miskin, orang apa saja ngapresiasi dakwanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam.